Aku menolak Nabi yang buta huruf. Nggak mau aku punya Nabi buta huruf. Untuk apa? Orang buta huruf buat dijadikan nabi? Kalau ditanyakan kepada saudara kita Kristen dan Katolik, ditanya aja. Kitab ini ini isinya Kitab mereka ini. Emang ada Nabimu yang buta huruf? Yang diberikan Kitab. Kitab itu diberikan kepada Nabi atau kepada umat? Nabi. nabi. Ada Nabimu yang buta huruf sampai-sampai Kitab diberikan oleh Gabriel. Gabriel, Jibril alaihissala, memberikan Kitab kepada Nabi alaihissala dan Nabi itu buta huruf. Tapi semua orang hebat Bahkan penulis Terus kamu katakan dia buta huruf Itu logikanya kemana gitu. Dan kamu menikmati itu Setiap kali kamu mengatakan Nabi buta huruf Patona, oh Patona itu Tidak mesti harus bisa Baca tulis, oh, orang yang buta huruf itu Juga bisa dikatakan Patona Begitu, kok hm. Kok nggak jijik ya Dengan argumentasi seperti itu